What's up? Nah teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang countable noun and uncountable noun so, ah, pasti Miss kan countable noun? Oke, okay, countable noun adalah Digunakan untuk sesuatu yang dapat dihitung dengan angka Jadi, semisal nih, contohnya dalam bahasa Indonesia adalah Buku Book Ketika jamak, maka kita tambahkan S books. Okay, perbedaan antara countable noun and uncountable noun adalah ketika countable noun benda-bendanya bisa dihitung dengan angka, sedangkan uncountable noun dia tidak bisa dihitung dengan angka atau secara satuan. Semisal ada orang nih membeli tiga belimbing, nah kemudian dua belimbingnya diberikan kepada adiknya maka sisa berapa pilih, pilih tersebut? Satu, bisa dihitung secara satuan Semisal, ibu membeli kursi 100 kursi untuk ajak, hajatan Nah, 100 kursi kita bisa hitung dengan satuan maka kursi tersebut masuk ke dalam kategori countable Noun Benda-benda yang bisa dihitung Nah, dalam bahasa Inggris contohnya adalah Dog Chair Shop Kemudian veil, jacket, pants, Ruler Everything, ketika bisa dihitung satuannya, maka masuk dengan countable noun. Nah, dan countable noun ada perbedaan. Ketika dia tunggal, maka dia tidak perlu tambahan s. Namun, ketika dia jamak, maka kata tersebut perlu tambahan s. For example, chair. Awal katanya adalah chair, satu kursi. Namun ketika lebih dari satu kursi, maka chair harus ditambahkan dengan S Maka jadinya adalah chairs key, Jadi ada perbedaan ketika tunggal dan juga jamak Kalau tunggal tidak perlu tambahan S Sedangkan kalau jamak perlu tambahan S Contoh kalimat dalam bahasa Inggris yang panjang She has one chair Dia perempuan memiliki satu kursi Nah, ketika satu kursi, maka bentuknya adalah tunggal, tidak perlu tambahan S. Maka jadinya adalah she has one chair. Sedangkan ketika kalimatnya menunjukkan bahwasannya kursinya itu lebih dari satu, maka kata cheers-nya teman-teman tambahkan S, karena itu jamak. So, the answer, she has three chairs. Contoh yang kedua, you bring an apple kamu membawa sebuah apel, apelnya hanya disebutkan satu, maka tidak perlu tambahan s. Sedangkan di kalimat yang kedua, you bring four apples, dia menunjukkan bahwasanya kalimat tersebut memiliki empat apel, maka kata apple harus ditambahkan dengan huruf s. So, guys, the conclusion. Kalau kan sebenarnya. Dia punya dua bentuknya, yaitu tunggal and jamak Kalau tunggal, tempat tambahan S, sedangkan jamak perlu tambahan S So, after you understood about my explanation, please answer my question And please write in the comment box below, okay? Number one Kamu membawa tiga puluh mangga Number two, ibu memberikanku dua pensil. Number three, saudara laki-lakiku membelikanku dua smartphone. Well, guys, after you answer my three question, please continue into the next material that is about uncountable noun. Well, thank you.